yang balik lagi di channel gua detektif slot si penyelidik slot gak hari ini Oke okay, ini hari gua main di modal 233.000 ya sesuai request kalian modal sangat receh ya Oke okay, ini langsung kita gaskan di spin cepat 10 kali Oke okay. oh ya yeah, di sini gua mau bagi informasi guys ya kalau gue itu main di situs retro 777 guys ya tujuhnya tiga kali ya ingat deh tujuhnya tiga kali jangan sampai salah ya ini situs paling gaso dan terpercaya guys ya. ini situs paling top gua dibagi gua guys ya oke okay oke dan bagi informasi gue mau bagi informasi juga nih kalau bahwa saya gue punya grup telegram guys ya. di mana grup ini langsung diadminkan oleh retro 777 guys ya oke dan di sana Oh gila, gila langsung dikasih sketchernya 4 guys gila gila mantap mantap mantap ini pola pola gasur hari ini ya jadi sebenarnya ini tujuan gue ini uh, buat pemanasan ini awalnya kita bikin pemanasan dulu guys ya untuk supaya di, kita uh, itu kita dapat dapat jackpot di ending guys ya jadi ini sebenarnya gue pemanasan dulu di di awal game sini oke okay. oke okay, ini mudah-mudahan skater gratis ini jackpot ya isinya RTP semua ini ya Oke okay. oh ya balik ke grup telegram ya buat kalian semua yang mau join nanti linknya ada di kolom komentar ya jadi kalian bisa langsung klik linknya langsung join ke grup telegramnya ya bareng gua bareng bareng gua cuang, bareng gua profit guys ya jadi di sana juga ada uh, update tanpa satu kali 24 jam guys ya mudah-mudahan polen juga buat kalian semua itu bawa cuan bawa profit juga buat kalian semua ya amin amin amin oke okay. segitu inginnya gua kalau kalian itu uh, segitu inginnya gua kalian semua itu juga uh, bisa profit ya di sini guys ya oke okay, mantap dikasihin nice ya lumayan ya 116.000 lumayan banget nih untuk hitungan sketser gratis dapat segini ya oke okay, kalian namanya di Oke okay, mantap connect lagi. Konek lagi dong. Oke okay, mantap. Gelasnya dipecah ya. Oke, okay, kuningnya, kuningnya, kuningnya, kuningnya dong. Oke, okay, dikasih beneran kuningnya nyantol juga kali dunyo. Oke, okay, auto konek di sini guys ya. Oke, okay, mantap mantap mantap dikasih lagi super Superbi 231.000, geng. geng ya. Gila mantap banget ini. Cuman-cuman ya. Ini dikasih cuman-cuman ya. Oke, okay. oiish. Oh, mantap konek lagi tapi tamunya kecil banget ayo ayo dong ayo dua spin dryer. satu spin tryer oke oh, gila pecahnya coy dicantolin lagi kali dua nya auto konek lagi kali delapan kali dua kali 20 ini oke okay, mantap dikasih lagi super binyak guys gila gila mantap mantap mantap jadi buat kali semua yang lagi nonton ya thank you banget buat kali semua yang sudah klik video ini jangan lupa dibantu like-nya komen share ke teman-temannya share ke temannya sekiranya mania sloter guys ya dan dibantu juga subscribe dan jangan lupa juga nih ya nyalakan tombol lonceng like -nya agar tidak ketinggalan informasi baru dari detektif ya karena gua selalu bagi-bagi informasi pola gacor guys ya oke okay, ini gila mantap banget ya cuman-cuman ini ya ini kakek cuman-cuman kasih 600.000 gila-gila ini dari tadi perkaliannya banjir banget oke okay, kita langsung gaskan aja ke pola selanjutnya guys ya ini gua naikin bettingannya ya ke 8000 dan gua manualkan lima kali guys ya gua manualkan lima kali ingat uh, oke okay, ini tadi sekali ini ya, sekali okay, ini dua kali tiga kali Uh, sekali lagi ni empat kali ya kalau kelima kali ni konek kita gaskan lagi ni Wah ini kelima kali konek ni ya ini kelima kali konek jadi kita klik sekali lagi ya Ok ini kelimanya kita enggak konek dan langsung saja cok uh, gue turunkan lagi petingannya ke kan 400 ribu guys jadi peting empat ribu jangan deh kedua aku ke dua ribu aja kah dua ribu aja ya Maksudnya by spin aja Ok jadi ini kita buang-buang dulu ya ini kita buang-buang dulu uh, sketcher sketcher sampahnya guys ya oke okay. diklik cancel diklik cancel diklik cancel dan terus kita gaskan lagi ya. Okay, ini ya oke ini mudah-mudahan pola ini bermanfaat ya pola ini bikin gua cuan juga buat uh, bikin kalian cuan juga nih ya oke okay. Oke okay, mantap banget ini modal receh bisa segini gini Jadi kalian kalau yang request ini sering-sering request lah guys ya Biar gue juga profit di sini guys ya Oke okay, mantap dikasih Kalian apa dicantol lagi kalian 4 kali ini mau gila patirnya banjir banget ini Kayaknya ini jackpot ini ya Ini schedule isu jackpot ya Oke okay, mantap banget lah Di bettingan dikasih 73.000 Lumayan banget Oke okay gak kali dua, eh kali tiga ternyata, oke okay, lanjut lagi lanjut lagi, oke okay, masuk kuningnya, oke okay, dikasih lagi batu hijaunya birunya dong, oke okay, dikasih beneran dong birunya ya, mantap mantap di gelasnya, oke okay, dikasih lagi beneran gelasnya, gila gokil banget ini kakek ya, berkali dari tadi banjir terus, gila gila langsung dikasih empat, nol ribu, gila gila cuma di mana, hanya di sini guys ya, hanya di sini kalian bisa dapat, wah oh. Kegacoran di sini ya Ini udah auto masuk slot gacor hari ini Wah gila-gila ini mantul ya Mantap betul ya Ini udah, udah balik modal Tadi kita buy spinnya di 200.000 ya Ini kemenangan sudah 400.000 guys ya Jadi di atas 200.000 Tadi itu udah profit kita di sini guys ya Waduh waduh mantap banget ini Oke mantap dikasih cincinnya Aduh sayang banget gak dikali sama kakeknya eh, apa papa yang penting udah profit lah ya oke langsung kita lanjut lagi kali tiga kali waduh kali tiga aja dua gak nyantol nyantol lelong, enggak nyantol juga nyantol lelong, enggak nyantol juga waduh dua speed air Oke kali ini dicantolin sama kakek angkat lagi masuk kali limanya mantap-mantap total kali 30 guys langsung 105.000 ya gila langsung super B, ya, mantap-mantap oh, total penggali udah 30 kali waduh-waduh ini harusnya dari tadi sih ya harusnya udah dari tadi ini total penggali 30 nih last dong kali 12-1 waduh waduh sayang banget waduh tapi nggak apa-apa ya ini langsung dikasih kemenangan 549.000 guys ini udah berlebihan banget ini perkaliannya nih ya waduh waduh oke ini langsung kita kasihkan aja ke spin turbo 10 kali lagi ya uh, mudah-mudahan ya mana tahu di 10 kali ini dapat sketch terakhir dan ini akan jadi speed spin, uh, spin terakhir gue ya Tengok nih mudah-mudahan 10 ini dapat sketch gratis yang mana tahu ya amin amin Oke Oke okay. okay, lagi percaya lagi dong Oke okay, mantap dikasih birunya Angkat kek Angkat kek Wah nggak diangkat enggak dah Oke okay, lah guys ya sekianlah video kali ini Thank you banget buat kalian semua sudah nonton Mudah-mudahan ada besar selalu mendampingi kalian Mendampingi kalian guys ya sekian olahan TKP hari ini Adios